Hai teman-teman kembali lagi sama Hawa ke YouTube channel Masakan Miri Hawa kali ini kakakau mau kue jajanan anak-anak yang sering kita jumpai di sekolah-sekolah teman-teman hari ini kakakau mau bikin kue cubit Aa, jadi kita masuk dia mana drum ini ada tepung ada, ada susu. susu ada mentega yang sudah dicairkan ada, ada telur dulur, seperti biasa steam putir ya teman-teman menteganya tadi itu tiga sendok saja gulanya satu sendok panini baking powder agar ini coklat dan ini untuk toppingnya Oke, teman-teman. Sekarang kita mulai membuat adonan kuenya. Teman-teman. Teman yang kita taruh yang tepungnya dulu. Tepungnya nih? Iya. Iya, semuanya pelan-pelan. saja. Heeh, ya. Oke, teman-teman. Mama. -teman. Oh, ini teman-teman. Hai teman-teman. Ini juga ada adek sapan seperti biasa ya teman-teman ada sapan ini tidak bisa bersih teman-teman karena dia ini selalu ngemil terus ditaruh Hah? gula nih gulanya gula, eh, ya. nih ya. semuanya aja nah, banyak semuanya dulu daun ya semuanya aja. semuanya eh baking powder ya semuanya terus ini terigu dirinya semuanya aja semuanya semuanya cuma sudah takar semuanya serukan teman-teman daripada kekaw main HP terus teman-teman mendingan kita ajak main masak masakan teman-teman apalagi terus ini margarinnya semuanya aja. semuanya semuanya. saya Terus telurnya, ya, telurnya semua. Iya, semuanya Kita masukkan ya semua bahan-bahannya, teman-teman. Ya, terus susunya lagi. Susunya? Oke, susunya lagi. Semua, semuanya aja kan. Nah, itu Mama sudah takar semuanya itu susunya. Oke, teman-teman, sekarang kita campur dulu ya adonannya teman-teman. dan -teman adalahnya sudah tercampur ya teman-teman. sekarang kita mau apa kakak? kita mau oles menteganya dulu ya. jadi teman-teman ini sebenarnya cetakan buat apa ya? buat somai kayaknya ini ya atau sotmai bakar kan? somai telur kan? gitu bakso untuk bakso bakar, bakso telur tadi ya, karena ya, kita, ya, kita ya. nggak punya cetakan ya, kita kesini aja ya kita coba dulu ya mudah-mudahan jadi banyak, kita ulas caranya dulu terus ini artinya ini cepetan hmm. oke coba dulu ya teman-teman ya sebentar sabar mama coba dulu ini cetakannya ini terlalu apa namanya terlalu kecil ya kita baru ya semua ke dalam cetakan teman-teman. seru de teman-teman. Jadi ini teman-teman, kue, -teman, jajan-jajan dengan anak-anak teman-teman dulu kalau waktu masih sekolah, mama Is. suka jajan teman-teman. Aku teman-teman teman-teman ini ya teman-teman agak susah juga karena cetakannya ini bukan cetakannya terus ini teman-teman yang tadi mama tutup pakai tutupannya itu dia melengket teman-teman begini ya teman-teman kayaknya yang penting apinya jadi yang tadi dua kali mama bakar teman-teman dia hangus karena tempatnya ini terlalu tipis teman-teman jadi teman-teman dan -teman, baginya kita beri teman, teman kata awas sudah makan habis teman-teman jadi kita buat lagi teman-teman seri -teman. ya teman-teman teman-teman sangat seru kita bikin kue cubit wow kue cubit ya kayak ini mama Tuh, kayak, iya. kayak <tuh> jadi ini sebenarnya teman-teman bukan cetakannya teman-teman ini cetakan bakso goreng kayaknya ini teman-teman. Tapi karena tidak punya cetakan, jadi kita coba pakai ini teman-teman. Aduh, aku makin. Oke, okay, waktu kita waktunya kita tutup dulu ya teman-teman. Teman-teman, tatanya -teman. sesinya teman-teman. Biar ya, dia cantik. Oke, kita tutup lagi sedikit. Oke, okay, teman-teman, kita tutup teman-teman. I oh, eh, mama ingat waktu waktu mama masih sekolah dulu teman-teman sampai sekarang di sekolah-sekolah paling sering ya jual kue ini teman-teman di -teman. sekolah kalian ada tidak yang jualan kue ini teman-teman di -teman? bawah ya ke teman-teman. Terakhir, ya, teman-teman. Sedikit lagi. Lihat teman-teman. ya teman-teman. Oke teman-teman. Terima kasih sudah nonton ya video Hawa sampai di sini ya teman-teman. Jangan bosan, -bosan ya teman-teman. Inilah hasilnya teman-teman. Para, -teman. ini kue cubitnya ke bawah teman-teman. Nah, jadi juga teman-teman. Ini tadi ada kesusahan sedikit teman-teman karena cetakannya ya teman-teman, cetakannya itu terlalu tipis teman-teman. Jadi Mama lapis oh, ya cetakannya tidak... biar tidak terlalu panas. Mama dilak... Dan Alhamdulillah Jadi juga. Teman -teman. ini ya teman-teman. Angus -teman. <laughs> mas... sedikit, <laughs> tidak apa-apa ya. Oke, terima kasih teman-teman. Jangan lupa dan subscribe teman-teman. Woi teman-teman, ini ada jurinya teman-teman di belakangnya. Hai Safan. Waktunya kita makan. Makan. makan enak. Enak kok. Coba ya teman-teman, coba pakai zoom fix. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm, enak teman-teman. Oke. Okay. Makan. Makan.